Hum-hum, energi abu-abu yang tampaknya tak terbatas membengkak dalam tubuh Lindong yang mirip dengan Tidewaters. Tempat-tempat yang dikunjungi, bahkan termasuk meridian, menunjukkan tanda-tanda layu. Kekuatan korosif angkatan Desolate jelas sangat menakutkan. Lindong jelas menyadari fakta ini karena tatapannya segera tumbuh semakin khusyuk Meskipun harus dikatakan bahwa dia tidak takut dengan kekuatan desolate sombong karena dia bisa mengandalkan simbol leluhur yang memangsa dalam tubuhnya sebagai segel. Itu bukan ide yang buruk untuk menjadi sedikit ekstra hati-hati. C. Pada saat ini, dengan pikirannya, gumpalan lampu hijau mulai menyebar dari dalam tubuh Lindong. Di bawah selubung lampu hijau ini, meridian yang menunjukkan tanda-tanda layu akibat korosi oleh desolate force mulai beregenerasi dengan cepat. Setelah berlatih Green Heaven Materialist Dragon Skill, otot dan kulit Lindung tidak hanya tangguh, bahkan organ dan organ dalamnya juga memiliki kekuatan pertahanan yang sama hebatnya. Habiskan semuanya, Lindung memutar Green Heaven Materialist Dragon Skill untuk memblokir korosi oleh Desolate Force. Pada saat yang sama, Devoring force yang bersemangat meletus dari tubuhnya tanpa menahan diri dan benar-benar melahap gelombang desolate force yang menyerang tubuhnya, sebelum memadatkannya dalam dantiannya. Di bawah gelombang desolate force yang terus-menerus, di dalam dantiannya, kabut abu-abu mulai mengembun lebih cepat. Perlahan-lahan ada tanda-tanda kondensasi terbentuk di dalam dantiannya. Sementara Lindung mencoba yang terbaik untuk bertahan melawan jumlah besar Desolate Force yang mencoba untuk bergegas ke tubuhnya. Banyak tatapan dari lingkungan tetap tidak berkedip di tubuhnya. Semua tatapan itu dipenuhi dengan kejutan tertentu. Mereka bisa melihat bahwa tanda-tanda layu awalnya ada di tubuh Lindong. Sebenarnya mulai berhenti secara bertahap. Lindung benar-benar berhasil melawan Desolate Force yang menakutkan yang menyerang tubuhnya. Orang tua buta itu menggunakan mata abu-abu pucatnya untuk menatap pemuda di samping batu sepi. Tubuhnya yang tegang mulai berangsur-angsur rileks. Dia bisa merasakan sejumlah besar desolate force terus mengalir dari batu desolate ke tubuh Lindong. Apa yang membuatnya merasa sangat terkejut adalah bahwa tidak ada ekspresi tidak nyaman di wajah Lindung ketika menangani jumlah besar desolate force. Di dalam tubuhnya. Sepertinya ada sesuatu yang mampu bersaing dengan desolate force. Pria tua yang buta itu bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun dia tidak bisa melihat. Indranya yang lain sangat tajam. Dari indranya yang lain, dia bisa membayangkan bahwa tubuh kurus lindung mirip dengan jurang maut. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba untuk menyelidiki, dia masih tidak dapat memahami kedalamannya. Kalau terus begini, tidak lebih dari setengah hari baginya untuk menyingkat benih desolate. Tingkat ini jauh lebih cepat daripada sesama Zhou Tong. Jika Chen Zhen atau Wu Dao tahu tentang ini, mereka mungkin akan benar-benar tercengang. Sepertinya orang lain yang luar biasa telah bergabung dengan desolate hall kali ini. Di, Lin Dong jelas tidak bisa merasakan tatapan kaget yang berasal dari sekitarnya. Karena ia benar-benar fokus pada orang asing besar yang menyerang tubuhnya. Seiring semakin banyak desolate force menyerbu tubuhnya, Lindung secara bertahap bisa merasakan ada jenis fluktuasi misterius yang dipancarkan dari dalam batu desolate yang sangat besar. Sensasi ini, Lindung jelas merasa sebelum fluktuasi misterius semacam ini sebelumnya. Dia sedikit mengerutkan kening. Namun, tanpa memberinya banyak waktu untuk berpikir, fluktuasi tiba-tiba tumbuh semakin keras. Desolate Force yang semakin buas secara tak terduga meletus dan dengan kasar berlari ke arahnya. Desolate Force kali ini beberapa kali lebih keras dari sebelumnya. Selain itu, niat ofensif mereka sangat jelas. Rasanya seolah-olah seseorang mengendalikan batu sunyi dan meluncurkan serangan padanya. Lindung tiba-tiba membuka matanya. Matanya berbinar saat dia menatap batu sepi yang besar itu. Dia adalah murid dari Aula Desolate dan dalam keadaan normal. Seharusnya tidak ada orang yang akan membuat kesulitan baginya dengan memanipulasi batu desolate. Dalam hal itu, serangan itu seharusnya diluncurkan oleh batu sepi itu sendiri. Sol Hu, tatapan lindung berbinar sebelum dia segera mengambil napas dalam-dalam, sementara ekspresi kaget melintas di matanya. Batu kesedihan ini sebenarnya adalah harta jiwa. Selain itu, itu adalah harta karun jiwa yang memiliki tingkat kesadaran. Harta Yuan Murni, lindung menarik-narik sudut mulutnya. Harta karun jiwa yang mampu memiliki energi menakutkan seperti itu benar-benar sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan harta jiwa surgawi biasa. Kemudian, jelas hanya ada satu kemungkinan yang tersisa. Itu berarti bahwa batu desolate sebenarnya adalah harta karun Yuan Murni. Mirip dengan arai penyegelan surgawi yang digunakan oleh orang-orang dari wilayah Suan Barat. Mengaung sementara Lindung diam-diam merasa terkejut dengan status batu desolate di depannya. Cahaya abu-abu suram tiba-tiba meletus dari permukaan batu desolate. Lampu mulai menggeliat sebelum memadatkan pencahayaan cepat menjadi balok abu-abu. Itu berliku-liku di permukaan batu seperti penerangan. Sebelum menyerang Lindong. Dentang. Gerakan tiba-tiba oleh batu desolate segera menyebabkan banyak suara mendesing mengejutkan dari sekitarnya. Banyak murid berdiri di peron dan melihat pemandangan ini dengan kaget. Jelas ini adalah pertama kalinya selama bertahun-tahun. Bahwa mereka telah melihat batu sepi mengambil inisiatif untuk meluncurkan serangan. Pada saat yang sama, Lindung jelas menemukan niat batu sepi saat ia segera mengerutkan kening. Segera. Dia tidak berani meremehkannya karena lampu hijau yang tak terbatas meletus dari jantung telapak tangannya. Lampu hijau bergegas menuju cahaya abu-abu dan membantingnya dengan kejam. Bang! Suara benturan rendah dan dalam bergema keluar dari permukaan batu desolate. Sejumlah fluktuasi energi yang mengejutkan meletus. Menyebabkan semua udara di sekitarnya diledakkan. Huff! Tubuh lindung bergetar beberapa kali sebelum suara dengusan keluar dari tenggorokannya. Carinya. Yang bersentuhan dengan batu desolate. Mati rasa. Namun. Apa yang benar-benar membuatnya frustrasi adalah bahwa batu desolate sebenarnya menarik angkatan desolate. Dari aksinya, seolah-olah tidak mau membiarkan Lindung menyerap begitu banyak desolate force. Lindung menatap dengan serius. Sit desolatenya akan segera terbentuk dan dia secara alami ingin menyelesaikannya dalam sekali percobaan. Jika dia menyerah sekarang, itu jelas tidak akan mungkin terjadi. Dengan pikiran. Dia membentangkan kedua telapak tangannya dan menekan kelima jari ke batu yang terpencil. Di setiap tempat di mana jari-jarinya menyentuh batu desolate, lima aliran devouring Force membeku dalam sinar hitam dan langsung menembak langsung ke batu desolate, sebelum dengan cepat menelusuri bagian yang lebih dalam. Kum, kum. Ketika sinar cahaya hitam itu mengebor ke batu desolate, batu itu jelas merasakan apa yang terjadi. Segera. Gelombang demi gelombang dari kekuatan desolate yang sangat keras melonjak maju dan dengan mudah memblokir serangan Lindong. Dia benar-benar membangkitkan kemarahan batu desolate, gumam pria tua yang buta itu. Ekspresi agak tertarik muncul di wajahnya. Adegan ini hampir identik dengan apa yang terjadi pada orang itu saat itu. Sialan. Setelah merasakan penolakan dari batu desolate, Lindong tidak bisa menahan kutukan sambil mengepalkan giginya. Jika dia mampu sepenuhnya menunjukkan kekuatan simbol leluhur melahap, dia tidak akan takut dengan batu sepi. Namun di bawah tatapan banyak orang, dia tidak mau membuka rahasia di dalam tubuhnya. The Desolate Stone jelas merasakan keputusasaan dan keraguan dari Lindong. Itu segera berubah merajalela dan meluncurkan gelombang demi gelombang kekuatan Desolate, yang secara langsung berdampak dan menekan lima sinar cahaya hitam kembali ke tubuh Lindong. Kemudian dilanjutkan untuk memamerkan kecakapannya untuk memaksa Lindong mundur. Lindong mengerutkan kening. Dia jelas tidak pernah menyangka bahwa penyerapan abis-habisannya dari Desolate Force akan memprovokasi reaksi keras seperti itu oleh Desolate Stone. Ini menempatkan dia dalam dilema. Jari-jari Lindong yang bersentuhan dengan batu Desolate bergetar keras ketika gelombang kekuatan menjijikkan menyebar dari dalam batu Desolate itu berusaha mendorong jari-jarinya. Ekspresi wajah Lindung berubah sedikit jelek saat melirik jari-jarinya, yang secara bertahap ditolak oleh Batu Desolate. Apakah dia akan gagal mencapai tujuannya pada akhirnya? Jika dia tidak dapat menyingkat si Desolate, dia jelas tidak akan bisa berlatih seni bela diri Desolate. C. Satu demi satu. Jari-jari Lindung diguncang dan dipukul mundur oleh Batu Sunyi. Terlepas dari seberapa keras dia berjuang, dia masih tidak bisa menahan energi menjijikkan yang berasal dari batu desolate. Dia akhirnya mengalami sendiri kekuatan menakutkan dari harta yuan murni. Persetan denganmu. Ketika dia melihat jari terakhirnya didorong, Lindung menjadi marah dan tidak bisa menahan. Menghasilkan kutukan yang keluar dari mulutnya. Namun pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan sesuatu di tubuhnya mulai bergetar hebat. Bahkan sebelum dia menyadari apa yang sedang terjadi, cahaya putih sedang langsung meluncur dari jari terakhirnya dan terbang langsung ke dalam batu desolate dengan kejam. C. Suara penetrasi samar terdengar dari dalam batu desolate sebagai cahaya putih sedang langsung membanting lapisan desolate force dalam batu desolate. Setelah itu, ia menembus lapisan yang tak terhitung jumlahnya dengan kecepatan yang mirip dengan mematahkan bambu. Cici, Cici, Di bawah pengamatan tercengang oleh Lindong, cahaya putih sedang menembus semua lapisan pertahanan batu desolate dalam waktu 10 menit, sebelum akhirnya mencapai bagian terdalam batu. Pada saat itu, fluktuasi aneh mulai menyebar. Ketika fluktuasi ini muncul, Lindong terkejut mengetahui bahwa fluktuasi dalam kedalaman batu desolate sebenarnya mulai bergetar. Roar-roar, sementara Lindong masih sok. Gelombang desolate force yang sangat ganas mengalir keluar dari batu desolate yang mirip dengan semburan air banjir. Dengan kecepatan yang menakutkan, mereka bergegas ke kedalaman tubuh lindung sebelum menuangkan ke dalam dantiannya. Ci, karena kedatangan jumlah desolate force yang tampaknya gila, kabut abu-abu dalam dantian mulai mengembun. Dengan gemetar tiba-tiba, akhirnya terkondensasi menjadi manik-manik berwarna kelabu berukuran kepalan tangan.